Hey yo, selamat datang di channel kami, channel paling sultan sejak keteraya bosku Masuk. Jangan uh. fake. Oke. Okay. Silakan. Jadi ini adalah segmen pertama kita. Yang namanya adalah Fake Sultan. masa fake sultan. Iyalah fake sultan. Kau bisa? Atasnya sultan, bawahnya fake. Siap. <laughs> Oke, okay. nah hari ini kita mau melakukan uh, sebuah review makanan tapi beda dengan konten-konten lainnya karena review kali ini kita akan kemas, kita akan konsep secara fake sultan penasaran gimana konsepnya, gimana kemasannya ikutin terus kita dari awal sampai akhir, let's go, go! oke okay, guys, jadi sekarang kita mau on the way ke tempat restorannya nah kita mau review makanan apa ini pak bos? gimana lemak dia ya? McD. Iya McD. McD. McD? Yakin? Yakin lah Terlalu murah Sombong amat Oh iya si siap. <laughs> nah, bercanda ya guys Bercanda guys Tolong <laughs> jangan bucat <skining>, kamu <laughs> Jangan kamu Nah, oke okay. Kita mau ke McD. Mau review yeah. makan apa nih? Kita mau review makanan terbaru dari McD. Oke, okay, siap Yang supaya yang lagi trending lah Oke okay. hmm. Pastinya dengan konsep Alafik Sultan, oke okay, siap. Yuk ikutin terus kita ya guys. Ikuti terus. Let's go, let's go. Oke okay, guys, jadi ini kita lagi perjalanan kemana? McDonald's. Ya kita mau ke MCD. Jadi ini mau ngapain Pak Bos? Kita ke McDonald's mau beli makanan terbarunya dia. Enggak, kita ke mcdonalds mau apa? gombalin mbaknya oh. iya iya iya iya iya Enggak, guys, bercanda dong <laughs> kalian tuh jangan suka serius-serius gitu kita mau review menu terbaru katanya si Allen uh, ini Allen namanya guys, bukan Alien, oke? Okay? Allen Allen, nama aku Allen katanya si Allen ada menu terbaru, namanya itu burger nasi goreng Masa oh, ada, Rek? Oh, lah lihat nanti itu kecamat tisu tisu amben tisu. Oh iya, Bentar, bentar ya, bentar ya. Nih. Loh, tisu bukan duit. Oh, tisu salah, salah, iya. sorry. Enggak, guys. Pak, kalau di mobilku itu semua oh, tisunya gini. Oh iya. Iya, betul, betul. Maaf ya, guys. Ya. Ini mau ngambil uangnya Rp50.000. Heeh. Heeh. Kadang kita itu yang suka gitu ini kayak memang memang buka kaca gini ya kan. Uh. Uangnya kita buang. ya uh. nah, gitu. Persis kayak gitu. Enggak tahu kenapa. Udah, udah kita buang itu di depan. Hmm. Percaya? Nggak? Ya? nggak? aku enggak cuma enggak nggak percaya ya, kok. aku cuma nggak percaya. Ya. <laughs> Jadi kita itu hari ini juga beli ini, hmm. burger nasi goreng. Ada yang pernah makan burger nasi goreng? Nanti komen di bawah. Nah, kita mau hmm. tahu, oke? Okay. Gimana sih sisi nasi goreng dari sebuah burger? Di letak nasi gorengnya tuh? Di Kita coba buka. Kita coba. Dulu ya. Kita coba. Kita lihat teksturnya. Apakah ada nasinya? enggak ada guys. Tapi tapi bau ya, bau nasi goreng, bau, bau ini nasi itu kaya goreng, kayak bau krengsengan, kayak bau lapis-lapis, kaya nah lapis, lapis daging, lapis daging, Ayo. lapis kayak bau krengsengan daging. kayak nasi goreng, kalau aromanya sih harum, guys. Tapi kita nggak tahu rasanya gimana. Nah, ini kalau dari isinya, itu roti, daging, telur, roti, gitu aja, guys. Tapi kita coba dulu ya, rasanya kayak gimana. Wait, belum minta makan. Kita harus pakai tisu biar enggak selamat. Oh temet, iya, temet. harus pakai tisu. Harus. Eh, tisunya? Uh -huh. yeah. Harus pakai tisu, guys. Lap tangan dulu. Supaya safety. Ini tisunya. Iya. Uh -huh. yeah. eh. Jadi kita lap tangan dulu. Kita lap tangannya gini, guys. Kita. Oke. lap tangannya gini. Hmm, biasa. Nah, biasa. Hmm. Biasa Iya, gitu. Ya, gitu. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini ini udah ya. Bapak, pakai tisu dong Oh iya iya iya, lupa-lupa Sorry Sama-sama Iya, pakai tisu ya. hmm, Biasanya pakai tisu, gini guys Ini guys Nah, jadi gitu okay. Ini namanya burger nasi goreng. goreng Wah, penasaran gak rasanya kayak gimana? Mari kita coba Marki Chop! Siap! Nah, kalau saya tuh kalau mau makan harus brutal dulu guys Gitu nya <laughs> mama, kita sama. Nah, kita coba ya, guys. Ada pedes-pedes Enak sih. Enak ya? Hmm. Rasanya itu kayak ada spicy-spicy gitu. Mungkin dari bumbu dagingnya sih ya. Iya. Kangen sih guys. Si Alan ini kemarin pernah kita lagi jalan nih, yang beli McD, beli Fanta Float. Nah, waktu kita beli, karena aku masuk mobil nih, alat yang bawa Fanta Floodnya. Sama Alan di, di sini, guys. Sret. Udah tahu ini tuh, udah tahu ini tuh tempatnya tangan gitu kan. Nah, sama antor situ. Aku nggak tahu nih. Aku bilang, "Len, pegang ya, Len." "Ya, ya, iya, iya. Ditaruhlah di situ." Aku masuk nih, Guys. Kena tangan aku. strip Tumpah semua. Fanta Guys. menurut kalian itu salahnya siapa? Mikjo lah. lah. Karena aku bilang, "Pegang dulu. Ini kan bukan tempatnya taruh minuman." Lah, Bapak kenapa enggak lihat? ini kan lihat. Ini, kenapa... kan ini kan tempatnya tangan. Loh, nah, Bapak lalu... kan lihat dulu. Berarti Anda tidak teliti dong. Harus, Harus sana. sana <laughs> Enak ya, guys. Aku punya challenge, kalian bisa gak? Makan burger, burger nasi goreng, hmm. tapi dicelupin coca-cola hmm. Bisa nggak? Makan burger nasi goreng, celupin coca-cola Contohnya Nuh Nggak ada contoh, langsung aja makan burger Duh, Kan biasanya harus dicentuhin dulu hmm. Supaya orang paham gini-gini Kenapa kalian merosim saya? Nuh, nggak itu kan faktanya kayak gitu memang BTW ini dagingnya itu kayak jauh lebih enak daripada burgernya burgernya McD biasanya. Kalau burgernya burgernya McD itu dagingnya kayak rasa daging tanggang biasa kan ya, kayak hmm. kurang sedap gitu. nah kalau itu benar-benar asli burger wong Indonesia, guys. Opmane wong Surabaya, guys. Cocok banget. Kayak dagingnya itu uh, bumbu dagingnya, bumbu lapese itu meresap banget. Aku soalnya enak, suka pedes. Hmm. Ini juga ada spicy-spicy Enak sih, enak-enak. bagi yang suka pedes bisa coba beli magdi terdekat mari makan begini ke warga, enak wih, mik mik loh, kok serius? loh nih, kotor jangan tambahin, tambahin ini duitnya siapa ini? gak apa bisa lu ditarus itu kotor tambahin, tambahin parah Ah, parah-parah. Ya, Yo, Ibroski. Jadi hari ini tadi kita sudah review menu terbaru dari MCD. Dari kita maunya sih ngombalin Mbaknya juga. Tapi sayangnya Mbaknya itu reaksinya fail banget, guys. Jadi Mbak enggak bisa diajak kerja sama. Jadi ya kita nggak tampilin dan juga kita udah bagi-bagi duit. Tuh, lihat tuh. Tuh. Hey give away artis guys giveaway artis kalah tuh sama itu kalah kita youtuber baru sudah bagi-bagi duit di jalanan siap-siap jadi segitu dulu guys konten kita hari ini jangan lupa broski broski like comment and subscribe Oh ya yeah. broski eh uh, buat kalian yang mau komen next kita harus review apa harus, atau harus bikin apa sesuai dengan segmen kita fix Sultan bisa komen di bawah ya jangan Langsung lupa ya komen. guys kita tunggu komen kita tunggu. kalian bye bye, bye.